Assalamualaikum jumpa lagi guys kita dengan sajian video temanya adalah gotong royong Bagaimana menemukan rasa gotong royong terhadap warga sebagai rasa cintanya terhadap uh, desanya agar program-program dapat terlaksana baik inilah sajian videonya semoga bermanfaat Okay, bagus nah, iya nah, iya jadi kalau pun ada mobil mau lewat ya, berarti Pak Kadus nih Pak Ketua tadi ya. mendingan tadi kita coba Jabir ya. hey, mobilnya bisa lewat-lewat kan ini masih mawdian sedikit, iya -sedikit. sedikit lagi. Jadi, jadi begini, kalau saya berbicara tentang pemerintahan Pak, kepala desa yang yang lama berhasil mencetak generasi. Berhasil Pak, artinya tidak sia-sia penggantinya beliau bisa lebih lagi. Nanti juga suatu saat beliau juga umpamanya di tempat lain lagi, ada lagi gantinya bisa tidak sama atau lebih lagi kan begitu. Jadi bukan kegagalan Pak, justru berhasil. Sur <guluh> <dari> tadi. <penggertan> <guluh> yang tanjakan tadi itu saya mampir di situ, Gua ambil lagi gambarnya. Iya. Ah, uh -uh. uh, ini penggerak-penggeraknya semua ini. Nah. Toko masyarakat yang peduli. Semua masyarakat peduli, cuma waktunya biasa tidak bersama begitu. Pak. Apalagi ini, yang punya mobil ini, nah, ini tenaga luar biasa di dalam ini lah. Ah. Aku juga mau ngangkat Susah kalau tangan sendiri. Ah. Mana linggisnya? Ini paling Pak. Masya Allah, Alat aja, Pak. Tidak, tidak memakai linggis ini, tapi mencari di mana titik-titik munculnya batu yang bisa diangkat. mungkin sajian videonya dan akan kita dapatkan lagi sajian video berikutnya masih bersambung ya secara langsung kita lihat gotong royong demikian terima kasih jangan lupa like dan bagikan jika bermanfaat demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh